Aduh, gimana ini Vino lupa lanjutannya Bintang kecil di langit yang biru Amat banyak menghias angkasa Yeah. Itu lima waktu, subuh, zuhur, dan asar, makin dan. Di tepuk tangan the Harus bangun Siap-siap ke sekolah